Anda masih membeli produk Ambejos dengan kemasan seperti ini? Hati-hati, kemasan ini sudah pasti palsu. Yuk kenali ciri-ciri produk Ambejos dan kemasan yang asli. Pertama, pada bagian yang paling mencolok terdapat pada tutup botol yang sekilas mirip seperti kubah Masjid Nabawi. Perlu Anda perhatikan secara detail pada bagian tutup botol terdapat logo Denatur yang timbul dan melingkari bagian dari bawah tutup botol. Dan pada saat Anda membuka tutup botol, terdapat segel tanda asli berupa logo Denatur yang timbul seperti ini. Yang kedua, pada bagian luar botol terdapat tulisan Denatur yang timbul dan melingkari dari seluruh permukaan botol. Yang ketiga, terdapat logo Denatur yang melingkari dari seluruh permukaan botol dan terdapat hologram atau tanda asli seperti ini. Itulah ciri-ciri produk Kambijos dengan kemasan yang asli, jadilah pembeli yang cerdas dengan senantiasa membeli produk-produk Denatur, khususnya pada produk Kambijos dengan kemasan yang asli.